Ada orang yang ngatain gue botak Padahal kepalanya botak juga <laughs> Ngatain orang kepalanya botak Sendirinya botak <laughs> Mau dicepak apa ditipisin aja po Aduh lurusin dulu kepalamu po Sebentar aja kok ini Nah bah Nggak ada uratnya kayak ini kepalamu po Lemas betul sebentar aja Gak bisa betul dikasih tahu jengkelnya, Aku banyaknya itu orang nungguin. Hmm.. menurut Anda teman itu apa? Eh, teman itu adalah kampret yang muncul kalau lagi ada rebutnya doang. Hmm. bocah ngapa Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? laba ngapa ya? Bocah ngapa Aku anak sehat tubuhku kuat karena makanku paku dan kawat, minumku air aki, mandi seminggu sekali, body penuh daki dan bau sekali. Eh, hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. -tuk, -tuk, -tuk, -tuk, -tuk, -tuk, -tuk. Eh, hey,